Arsenal kembali mendapatkan pesaing dalam perebutan tanda tangan penyerang Manchester City, Gabriel Jesus. Setelah Real Madrid, kini Chelsea juga dikabarkan tertarik terhadap pemain asal Brasil tersebut. The Gunners sangat membutuhkan satu penyerang tambahan di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya... Alexandre Lacazette sudah hampir dipastikan akan meninggalkan Emirates Stadium begitu kontraknya usai pada Juni ini. Tentu, bukan mereka saja yang membutuhkan penyerang baru. Real Madrid juga diketahui tertarik setelah ditawarkan oleh The Citizens. Apalagi mereka baru saja gagal mendapatkan jasa bintang PSG, Kylian Mbappe. Persaingan semakin sengit karena Chelsea, merujuk laporan AS, ikut ke dalam perburuan. The Blues juga butuh penyerang baru setelah investasi yang dilakukan untuk Romelu Lukaku terbukti gagal. Lukaku dikabarkan sedang mengupayakan segala cara agar Chelsea mau menerima proposal peminjaman Inter Milan. Jika jadi pindah di musim panas ini, maka satu slot di lini depan The Blues bakal tersedia buat Yesus. Siapapun klubnya, Gabriel Yesus telah menetapkan tujuannya meninggalkan Manchester City. Ia tidak memiliki ruang lagi setelah The Citizens berhasil merekrut dua penyerang muda, Erling Haaland dan Julian Alvarez. Kontrak Yesus sendiri hanya tersisa 12 bulan lagi. Seharusnya, situasi ini cukup untuk membuat Manchester City terdesak. Tetapi tim asuhan Josep Guardiola itu tetap enggan mengutak atik harga 45 juta pounds yang dipasang buat sang striker. Namun Chelsea juga punya satu keuntungan yang bisa menarik perhatian Yesus, yakni Liga Champions. Mereka telah dipastikan sebagai satu dari empat wakil Inggris yang berhak mengikuti kompetisi bergengsi tersebut musim depan. Arsenal nyaris mendapatkan tiket untuk bermain di pentas itu. Sayangnya, pada pekan-pekan terakhir, mereka terpeleset dan harus merelakan satu tiket tersisa kepada rival sesama kota London, Tottenham. Kans Chelsea untuk mendapatkan Gabriel Jesus pun terbuka lebar setelah proses pergantian kepemilikan beres. Roman Abramovic dipastikan cabut dan digantikan oleh Todd Bully beserta konsorsium yang ia pimpin. Bayer München terus melakukan cek ombak terhadap Liverpool dalam urusan pembelian Sadio Mane. Hal ini diketahui membuat The Reds marah. Klub raksasa Jerman tersebut melakukan pergerakannya sejak beberapa pekan lalu. Mereka tertarik mendatangkan Sadio Mane karena penyerang andalannya, Robert Lewandowski, berada di ambang pintu keluar. Kesempatan merekrut Sadio Mane terbuka lebar untuk Bayer Munchen. Sang pemain diketahui ingin meninggalkan The Reds dan takkan membubuhkan tanda tangannya di atas sodoran kontrak baru. Situasi ini membuat Bayer Munchen berada di posisi yang cukup menguntungkan. Mereka pun berani melakukan aksi cek ombak yang diketahui membuat The Reds marah. Pasalnya, tawaran Munchen tidak pernah memuaskan. Memang, tawaran perdana Munchen tergolong kecil untuk pemain sekali bermaneh. Diketahui bahwa nilainya cuma sebesar 21 juta pound saja, ditambah bonus yang membuat angkanya naik hingga mencapai 25 juta pounds. Sudah pasti, Liverpool menolak tawaran tersebut. Beberapa hari berselang, Bayern Munchen datang dengan proposal yang sudah direvisi. Nilainya sebesar 23 juta pounds plus bonus sebesar 6,5 juta pounds. Liverpool pantas marah, Bayer Munchen seharusnya tahu persis rasanya memiliki pemain berkualitas dengan kontrak satu tahun tersisa yang ingin cabut ke klub lain Dalam kasus Robert Lewandowski, mereka malah sesuka hati memasang harga tinggi Beberapa laporan menyebutkan kalau Lewandowski sedang didekati oleh raksasa Spanyol, Barcelona, saat ini Prosesnya tersendat karena Bayer Munchen menuntut uang sebesar 50 juta pounds untuk melepasnya Situasinya kurang lebih sama, Mane dan Lewandowski pernah mempersembahkan trofi Liga Champions, berusia kepala tiga, dan juga handal dalam urusan mencetak gol. Saat mereka mematok harga tinggi untuk Lewandowski, Mane justru berusaha direkrut semurah-murahnya. Padahal sejatinya, Liverpool tidak menginginkan uang yang berlebihan dari kepergian Mane. cukup penawaran adil saja dalam sejumlah kabar diketahui bahwa the reds mematok harga mane cuma senilai 42,5 juta pound saja